Tak bisa aku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak. Tidak tersirat bukan tersurat Meski bibirku terus berkata Tidak mataku terus pancarkan sinarnya Senar yang bisa Tidak menakut terus pancarkan sinarnya, apa yang kita kini tengah rasakan? Mengapa tak kita coba tukar?